halo sobat-sobat semua pada hari ini gua ada di daerah Jakarta Selatan di hotel Swiss daerah Pondok Indah nih nah, rencana pagi ini gua check out dari hotel ini kemudian menuju Kementerian Dalam Negeri ya untuk mencari informasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di tahun 2024 Mendatang nah, Ini kita cari informasi Ini posisi saya di Kementerian Dalam negeri Jakarta Selatan Ini tapi posisinya masih di hotel tuh Dengan Teman-teman semua nih Kita mau check out Pagi ini Menuju kementerian dalam dalam negeri right here.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 Terima kasih Sobat-sobat, ini situasi daerah Jakarta Selatan untuk bulan ini kita baru mau menuju kementerian dalam negeri. Ini situasinya seperti ini hari Senin, aktivitas di Jakarta mulai hidup mudahan menuju kementerian dalam negeri, kita tidak ada kemacetan. Ini situasinya itu sudah mulai terdiri. dengan kendaraan, kedua-dua maupun roda empat, seperti perjalanan Kangdang sendiri. dan hotel Indonesia. Masukan nah, dari ini sudah mulai aktivitas pekerjaan. nah kita ini sudah masuk, sudah boleh, boleh. masuk boleh. dari Jawa Barat. Oke, Pak. Dari. Dulu, dulu Pak. Okay. Dulu, Pak. Lagi. Lagi. Jauh. Lagi. Jauh. Dari mana Bapak Dari Jawa Barat. Jawa Barat ingin uh, bertemu dengan eh uh, begitu uh, di Perundang-undangan. Okay, di Perundang-undangan. Oh. oh, surat, -surat Bapak. Dia Uh, jadi mau dijemput pak? Kalau ke Bandara, 200 ribu ya? Atau ada kom PDP? Ada cuma tinggal paneng guys, sih percaya? PDP-nya ada nggak pak? Kom PDP pak? Biasa kan aku kalau bandara tuh kan EHAC ya, EHAC. Oh, iya, EHA ya, ah, pakai EHA Oh ya EHA C. Tapi kan ini kan kalau di bandara sistemnya sistem langsung swab di situ. Kayak kemarin saya ke Yamkido, Jaksa Agung, jadi mereka yang menyediakan swab. Kita yang di-sweb dari Karni ya, ya. jadi kemarin pun kita udah jadi akan web Bapak, mungkin hmm. nah, tamunya ini banyak, cukup banyak oh, bapak. Jadi, bapak. Aja. enggak mau kemarin, cerita kemarin uh, Bertemunya dong, siapa di perundang-undangan Konsultasi atau bertemu? Konsultasi aja dan konsultasi berang -berang. Iya, nah jadi kita registrasi Registrasi itu nanti ditanyakan surat web hmm. Kalau Bapak nggak ada surat web nggak bisa oh, jadi, ya. Kalau ada pdf-nya, mungkin bisa ya, Nanti di-gapain di dalam bisa betul ya, jadi wajib swab. Wajib swab apa? Ya surat-surat kemarin ada tuh Webnya kita udah hmm. in. Atau fotonya aja yang penting nanti bisa ditunjukkan di dalam nanti kan di registrasi. Oke. Ya, well. ini kan masa waktunya itu kan aku kalau sekarang tuh ya tiga hari tiga hari itu PCR ya. kalau PCR tiga hari kalau antigen biasa berapa hari antigen biasa itu sahari. sehari nah, hmm. Hmm. Jadi, lagi di dalam kita kalau <susuk> di ya, ya, nah, memang kalau menghadap kayak menghadap memang harus pakai sues, tapi kalau yang dari kirjian ke bawah kita, kita, kita, kita, kan bah, biasa. Tetap kita kan registrasi yang diulanya ini, yang di unit layanan administrasinya itu yang dipintai surat web. Di sini aja sebelahnya itu wajib ya wajib bapak kalau untuk uh, bapak janji dengan siapa itu nanti bisa kita ya. habis, bisa kalau ah? janji kita bisa kalau kita janji nanti kita bisa kondisikan ya ini uh, mau konsultasi kalau konsultasi kan bapak mesti registrasi atau bapak iya, iya. ada teman di dalam yang di peron utangan kita akan aja nanti iya. biar saya mau oh, bisa, nanti lah depan, depan ya. aja ya ya dulu nih kan di belakang ini nih dalam mas ya nanti mungkin kalau ada demo bapak bisa di geser kalau mau ada demo Gak pementerian ya Nanti roh diri.